Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat lesti Lovers Di Lovers dan Leslar Lovers Dimanapun anda berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Dimin Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar menarik dan bahagia dari Let's Lark tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Tentunya kita dibikin terharu banget para sahabat ya ketika melihat video atau postingan Papa Bilar sebelumnya saat Papa Bilar mengantar BBL ke bandara untuk berangkat umroh bersama bunda, kita lihat persahabat ya, pas abang mau umroh di airport, mudah-mudahan segera kita bareng bertiga ibadah umroh ya nak? Kemarin gak sempat bareng, cuma sempat ke bandara doang papanya. Itu kalimat yang ditulis, yang diunggah oleh Papa B di laman akun Instagram sebelumnya. Namun kita dibikin terharu, Masya Allah, Alhamdulillah persahabat, Kemarin baru berangkat umroh dengan keluarga Alhamdulillah terlihat BBL bahagia bersama papa Kita merasa bangga juga Alhamdulillah Mudah-mudahan rumah tanggalnya selalu bahagia Rukun dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar Terharu banget lihatnya. Yang dulu mau umroh nangis karena gak bareng papap Sekarang happy kiyowo karena dipeluk sama papap Sedekat ini loh bondingnya abang dan papap Masya Allah, luar biasa Kita merasa bahagia Alhamdulillah mereka tentunya bisa bersama kembali Kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan yang diberikan Di antaranya dari akun Akiu Anus mengatakan Masya Allah Campur aduk rasanya sedih, terharu, dan bahagia Akhirnya mereka bertiga, bisa disabarkan ke rumah Allah Semoga Allah jaga keluarga kecil mereka Dipanjangkan jodohnya, bahagia selalu dunia akhirat Dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, apapun itu Amin, insya Allah Begitu banyak doa-doa baik di luar sana Yang diberikan dari orang-orang baik juga Yang sangat tulus mencintai Lesler family Kemudian juga bersama kita lihat di ig nya Marwa FC, baru saja mengunggah kembali potret kebersamaan Papa B yang sudah tiba di Madinah dengan tentunya Kapten Marwa FC Cabang Madinah juga. Dan kita dibikin salpok banget ya kalimat yang ditulis. Semoga ibadah umrohnya lancar ya. Muka abang ledek katanya tuh Aduh ini dibikin salwok dengan ekspresinya abang L ya Masya Allah pokoknya kita bahagia Melihat mereka bertiga yang bisa berangkat umroh Bisa menunaikan ibadah umroh barengan Aduh Masya Allah kita selalu kagum Dan pastinya bahagia sekali Kemudian juga persahabat ada informasi dari Indosiar Baru saja Indosiar menginformasikan bahwa Hari ini, tanggal 27 Desember, akan ada acara press conference 28 Tahun Indosiar Luar Biasa Live Streaming di aplikasi video.com Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Dan di postingan ini ada fotonya Bunda Lesti Kejora. Aduh, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Insya Allah Bunda Lesti akan tampil di acara Indosiar luar biasa, spesial di hari ulang tahun yang ke 28. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Indosiar. Siapa yang nggak sabar virtual press conference 28 tahun Indosiar luar biasa? Jangan lewatkan press conference menyambut 28 Indosiar luar biasa bersama sederet artis dan penyanyi yang akan tampil di malam puncak konser Indosiar 28. SD dan konser raya nanti saksikan hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat eksklusif live streaming hanya di video.com itulah informasi dari Indosiar, namun kita dibikin salvok dengan beberapa tanggapan komentar ada komentar yang sangat mensupport, ada juga komentar julid dari netizen bersahabat kita lihat bersahabat ya di antaranya dari akun Nani Ratnasi 037 mengatakan Cuma nungguin Lesti, sudah lama nggak perform kangen sama suaranya. Wow, itu kalimat yang sangat positif ya menantikan penampilnya Bunda Lesti. Namun ada juga komentar negatif yang diberikan dari netizen, salah satunya dari akun Wiwik underscore Abdullah 12. situ mengatakan, kalau Lestoy masih di Indonesia nggak usah pakai tanda-tanda undang aja katanya tuh. Ini kata-kata yang tidak baik banget ya Nama Lesti itu disebut Lestoy Kita lihat jawaban dari beberapa tanggapan fans Kita lihat dari akun Instagram Ifat Fatur Rahmah mengatakan Bisa nggak manggil orang dengan panggilan yang baik Kalau anak saudara dipanggil bukan nama sebenarnya Saudara akan marah nggak? Mikir dua kali kalau mau bertindak Ada juga tanggapan dari akun Maid Ica mengatakan Jangan gitu dong, namanya Lesti bukan Lestoy Dia aja nggak benci kamu Kok kamu benci dia, benci itu bukannya sifat jin Tuh persahabat ya Ada saja orang-orang yang menyebut nama Lesti dengan sebutan yang tidak pantas ya Kita berharap banget benda Lesti bisa menampilkan penampilan terbaiknya Empaskan saja netizen-netizen yang berkomentar tidak baik Buktikan dengan prestasi yang tentunya diraih dan didapat Kita lihat juga persahabat untuk berikutnya Kabar BBL Bunda Lesti Papa Bilar ini masuk acara berita televisi dengan judul BBL ulang tahun pertama Bilar Umroh perdana. Namun di berita ini persahabatnya fanbase ini kurang menyukai. Kita lihat kalimat yang ditulis dalam caption di unggahan Leslar Switi. Masya Allah, ini kadang-kadang si pembaca berita gini amat seumur hidupnya. Coba bilang aja, baru pertama kali Bilar Umroh bersama keluarga kecilnya. Lebih enak didengar. Ente, kadang-kadang juga ya mbak pembaca berita. Itu kalimat yang tentunya kurang suka dengan pemberitaan televisi yang beritakan BBL Bunda Lestin dan Papa Bilar. Dan kita lihat juga banyak juga tanggapan yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram... Kokom SGLSR mengatakan, sabar kakakku, sayangku, berita kalau nggak ada nama kata Leslar sepi biasa. Berita mencari cuan, berita sama kenyataan nggak sama, katanya tuh. Ada juga persahabat yang nggak paling dari akun Instagram, neng adik satu mengatakan, Iya bun, jadi nggak enak dengar kata-kata yang bau berita. Apa nggak mikir dulu kalau mau baca, katanya tuh ya. Banyak yang tidak pro dan tidak menyukai dengan pemberitaan. Di acara televisi mengenai Leslar Memang idola kesayangan kita selalu menjadi pusat perhatian Dan selalu menjadi sorotan banyak orang Tetap sulpon, tetap doakan yang terbaik untuk Leslar family Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar bahagia dan terbaru pastinya dari Lesti dan Rizky Bilar